petir dulu untuk menghasilkan PI Network. Anda sekarang mendapatkan PINF dengan tarif 0,12 PI per jam Oke untuk pioner untuk kontributor dan ambasador saya ucapkan untuk rekan-rekan semua selamat pagi, salam sehat selalu dimanapun anda berada. Oke, kita lanjut. Kabar baru, segera hadir jalankan software penambang pay di komputer anda untuk membantu mengamankan blockchain Pi yang berdasarkan koneksi keamanan dari kontributor. Review new mainnet mining simulation. Oke, okay. mainnet keiji Untuk Paycore team. Sekarang saya beralih ke profil dulu di mana nama Sopian Ginting ya, jangan yang benar. Di sini ya bisa diperbaharui nama kita sendiri. Kemudian kode undangan yang dibagikan 99120008. tautkan link untuk dibagikan. Kemudian saya belum semua memverifikasi ya. Masih pemula nih. Akan saya verifikasi dulu untuk nomor telepon, kemudian nanti akan saya kirim. Oke, akan saya masukkan dulu nomor HP ya, nomor HP saya. Kemudian, update SMS Anda sekarang harus terbuka dengan draft yang sudah ditulis sebelumnya. Kirim SMS tanpa mengubahnya. Oke kirim kita kirim kemudian tujuan saya di sini adalah untuk memverifikasi oke setelah itu selesai terima kasih